loncat sini bosku. bis milenium. enggak. kamu jualan bosku. saya ada di bawah nih bosku nggak uncal uncal bosku ini habis hujan bosku di seperti ini bosku kerimis ke got Pus. kameranya kurang ke ya bosku. uh tempatnya licin bosku susah oke bosku saya udah insedar mancing kali ini bosku karena ini enggak kayak kemaranya bosku rame banyak sambaran ini udah mendung bosku ya akhirnya cuman kali ini ini hasil akhirnya bosku lumayan lah hasil akhirnya oke bosku lanjut di kesempatan waktu bosku mantap Oke okay, bosku, sampai jumpa di video berikutnya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Bye-bye.